Komponen berbobot 23 ton ini diharapkan akan berlabuh dengan modul inti Tianggung dalam beberapa jam setelah lepas landas sebelum dipindahkan oleh lengan robot ke stasiun akhir. Stasiun luar angkasa Cina diperkirakan akan mengorbit bumi sebagai pos luar angkasa dan laboratorium untuk penelitian mutakhir setidaknya selama satu dekade. Nah teman-teman pencinta astronomi, sebelum kita lanjut ke pembahasan, Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Cina telah meluncurkan modul terakhir untuk stasiun luar angkasa Tiangong yang mengorbit bumi sebagai pos luar angkasa dan laboratorium untuk penelitian mutakhir setidaknya selama satu dekade. Pada pukul 15.37 pada hari Senin, modul eksperimental Mengtian lepas landas di atas roket angkat berat Long March 5B dari pusat peluncuran satelit Mengchang di Pulau Hainan, China Selatan. Dong Hongqin, direktur pusat peluncuran satelit Xinjiang, menyatakan peluncuran itu sukses sekitar pukul 15.50. Komponen sepanjang 18 meter atau 59 kaki dengan berat 23 ton diperkirakan akan berlabuh dengan modul inti tianggong dalam beberapa jam setelah lepas landas. Pertemuan itu akan dihawasi oleh astronot Chengdong Dong, Liu Yang, dan Cai Kuzhe yang telah tinggal di stasiun sejak Juni. Lebih dari 380 km atau 236 mil di atas bumi, Mengtian akan dipindahkan kemudian oleh lengan robot untuk memberikan tianggong bentuk T terakhir dan mengakhiri fase konstruksi. Dibandingkan dengan Tianhe atau modul Mengtian, modul Mengtian ini dilengkapi dengan lebih banyak fasilitas penelitian dan akan mendukung berbagai eksperimen fisika di bawah gaya berat mikro. Misalnya, fasilitas fisika atom ultra dingin bertujuan untuk menggunakan laser, untuk mendinginkan atom hingga 10 pico kelvin yang kurang dari 1 per juta derajat di atas meklak atau minus 273,15 Celcius, dan akan menjadi suhu terendah yang pernah ditapai oleh umat manusia. Modul Mengtian membawa trio jam atom tercanggih termasuk jam atom optik berbasis ruang angkasa pertama di dunia yang dapat bekerja sama untuk menyegak waktu dengan persisio ultra tinggi tanpa kehilangan satu detik selama lebih dari satu miliar tahun. Akan ada total 9 fasilitas eksperimen seukuran lemari es di dalam Mengtian, menurut sebuah video yang dirilis oleh China Managed Space Agency atau CMSA pada hari Minggu. Ada juga ruangan bagi astronot untuk berolahraga dan untuk penyimpanan. Sementara itu, ada 37 adaptor di luar Mentian untuk mendukung eksperimen dan mempelajari efek radiasi kosmik pada organisme dan tumbuhan. Modul ini juga dapat membantu melepaskan mikrosatelit dan CubeSat dari orbit. Seperti modul Mentian sebelumnya. Modul Mengtian akan menggunakan sepasang susunan Surya Besar yang memiliki lebar sayap total 56 meter saat dibentangkan untuk membantu memberi daya pada Tiangong atau stasiun luar angkasa Cina. Nah, begitulah penjelasan terkait Cina meluncurkan modul penelitian Mengtian untuk menyelesaikan pembangunan luar angkasa Tiangong atau luar angkasa milik Cina. Selanjutnya teman-teman jangan lupa untuk mensubscribe.